Ya what's up cuy kembali lagi dengan gua ya Evan Slot di sini cuy ya dengan konten seperti biasa cintaan gua ya Starlight Princess cuy aduh cuy sorry ya nih sorry dia sebelumnya. ya gua sekarang lagi rekam malam-malam subuh-subuh -malam, lebih tepatnya ini jam tiga subuh gua lagi check-in karena gua udah lama gak rekaman di jam subuh gini cuy ya biasanya jam-jam subuh ini jam-jamnya riset ya reset RTP atau enggak riset kegacaran ke kata orang-orang gue baik lagi dengan konten-konten sebuah gua ya cuy ya thank yang buat udah join ke video-video gue sebelumnya sorry gue gak bisa terlalu teriak karena gak enak bet ya denger sama sebelah ya cuy ya gue hari ini masih modal-modal tipik blok kali satu cok anjing nah ini dia cok. mampus anjing gak bisa cek nih lagi bangsat ini sebu-sebu cok. wajib kali 100 cok lagi dikasih pecah nah ini dia cok yang udah gue bilang cuy yang gue bilang cu Konten subuh-subuh itu Gacor yang ada obat cu Anjing Anjing bisa-bisa Kayak gini cuy Wah Sumpah Sumpah ini WD Gue agak lama wede Sumpah 600 Modal 50 Jadi 600 uh, Thank you but Anjir incis ya cuy ya. Gue masih bermain dengan partner Game terbaik gue juga ya cuy ya. Rupiah 138 ya. Rupiah bukan dolar dollar Ali. jadi hari ini Hari the best But the best cuy cu. Aduh Nah ini dia ya Gue udah abad Tangan banget ya sama konten-konten subuh-subuh Cuy But the best emang ya emang isinya nggak pernah nggak pernah ngecewain Cuy sumpah cuy, ya. putarannya lebih wangi Cuy tapi gua nggak nyalain kalian main di semua game ya gitu. dengan misalkan subuh-subuh kalian semua game kalian mainin gitu ya enggak ya Cuy tetap berbalik ke RTP dan juga main pakai feeling cuy, ya tetap main pakai feeling RTP dan lihat putaran cuy. tetap balik ketiga itu ya Cuy ya hmm, anjing 621.000 dua puluh satu oke okay. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, okay. 480. anjing becan luar bagus. Becan dalam. Oke turbo ya, coba, cari ya. coba kita cek ya. by free di empat di 480 dengan centang turbo cakep lah ya? kita laki-laki dulu boy anjay modal 50 ya kan mampus bomnya kasih turun dulu hmm, Oke okay, belum dikasih Inches bomnya nggak apa-apa Hans Oke okay, dikasih kali dua dulu konek cakep banget, the bread the best kuning ya boy mampus kuning dikasih konek boy aduh main gak pakai dua dulu tabungin dulu ya sih enaknya enaknya kincir sama kus ini ya dikasih tabungan ke perkalian ya sih jadi kan setiap dapet kalian ditambahin lagi ya sih hmm, kali, so, kali lima nya lima. kali lima nya lagi tuh si. nggak mau ngetahui ya. tuh aduh sulit nih. putaran dalamnya sulit nih. oke tambahan dulu tambahan dulu lima lima dikasihnya koper pak perpanjangannya wajib perpanjangannya waa nggak cocok kali dua kali dua belum konek kali lima kali dua belum konek kali dua merahnya kasih dulu boy. aduh kurang satu cok merahnya cok kali kali dua konek dulu kuningnya boy mampus mampus mampus aduh, kenapa kali dua mulu yang percaya empat delapan doang cok oke kali dua lagi kali dua lagi lah coba birunya masih banyak loh waduh sulit perkal putar putaran dalam sulit putaran dalam sulit waduh udah sulit udah sulit udah sulit ganta kalau begitu baru sih putaran luar dan putaran dalam makanya nah, putaran luar oke 172 ya nggak apa-apa lah terlalu lengkap banget 172 lumayan mbak ya lakinya -laki gue bakal langsung beda guys thank you banget buat kalian yang udah nonton thank you banget sampai ketemu lagi dengan gua Evan Slot ya jadi kontennya Starlight Princess guys and bye bye lumayan 362 goodbye